Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Jumpa lagi kita ini Nah ini ada informasi ya Eh hey, Seorang pendeta ini sepertinya stres. Nah ini saya coba Ambilkan dari media online nya Democracy News dengan judul Dulu hina islam Kini pendeta Saipuding Ibrahim larang orang masuk agama Kristen. Di Kristen banyak penipu. Beh. Eh. Selengkapnya kawannya. masih ingat dengan Saipuding Ibrahim. Yaps Yap. pendeta yang sempat bermasalah dengan umat muslim. Karena menghina agama Islam. Baru-baru ini tersebar video pernyataan dari Saipuding Ibrahim justru sekarang ia melarang orang-orang untuk masuk ke agamanya yang sekarang Bukan apa-apa dari video yang diunggahnya oleh akun TikTok Adrohma Ini ternyata Saipuding Ibrahim merasa kesal karena telah ditipu oleh orang yang ia sebut sebagai anak rohaninya Saudara-saudara nggak usah masuk Kristen Di Kristen aja banyak penipu Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya Ujar Saifuddin Ibrahim dalam video yang diunggahnya Bayangkan alat-alat di gereja saya ini Yang baru saya beli diambil anak rohani saya Si Yopi Nobing Kerjasama dibawa ke yayasan Batisda katanya Tambahnya Saipuding Ibrahim juga menjelaskan bahwa dia di Kristen banyak orang jahat seperti hal yang ia alami sekarang. Dua hari diangkut alat-alat itu, di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Ungkatnya. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya, guru jadi tipu, itu di Kristen, bebernya. Oleh karena itu, Seifuding Ibrahim yang sebelumnya diketahui sempat kabur ke Amerika Serikat karena dicari oleh pihak kepolisian ini mengimbau kepada pihak yang menipunya tersebut agar tidak membawa-bawa namanya dalam melakukan pelayanan. Coba diperbaiki dulu yayasan BTSD. Bado kamu sebagai kota umumnya, kalau nggak bisa perbaiki nggak usah melayani nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama -bawa Puding Ibrahim. Biar tahu semuanya, tuturnya. Terakhir, potongan video tersebut, Puding Ibrahim menegaskan. Pelayan yang ia maksud memiliki otak narkoba. Eh. Eh. Coba dengarkan suaranya, kawannya. Ini ada suaranya, soalnya ini. Ada suaranya. Saudara-saudara gak usah masuk Kristen Di Kristen aja banyak penipu Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya Bayangkan alat-alat di gereja saya ini Yang baru saya beli Diambil anak rohani saya Si Yopi, Nobin, kerjasama Dibawa ke Yayasan Betesda katanya Dua hari diampun alat-alat itu di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Jadi ini kayaknya Pak Pendeta sudah stres. Kalau tidak salah dulu, Pak Pendeta Ibrahim ini dulunya seorang muslim. Kemudian, dia pindah ke Kristen. Nah, setelah pindah Kristen, dia menjelek-jelekkan terus ia muslim. Akhirnya sempat terjadi kegaduhan di Indonesia. Ya, Nah, ternyata setelah di Kristen, malah dia ngajak orang untuk tidak masuk agama Kristen dengan alasan tadi. Siapakah Saifuding Ibrahim ini Apakah mereka memiliki misi tertentu Untuk mengadu domba Sesama antar agama ya, Sesama ag eh, yang berbeda agama Makanya sebenarnya ini udah stres orang Ya Seperti dulu juga ada Yang namanya yang kasus kece Dari muslim Pindah ke kristen Habis itu dia jelek-jelekan Muslim ada juga yang tadinya dari Kristen, Mu'alaf, jadi Muslim. malam malam menceritakan terus kejelekan-kejelekan Kristen. Saya ini bingung. Dan saya curiga. Siapakah kelompok orang-orang ini? Apa motifnya? Apa misinya? Setiap orang pindah agama, menjelekan agama yang ditinggalkannya. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, ini terjadi negara kita. Dan mungkin di seluruh dunia ada orang-orang seperti ini. Atau mungkin ini. kelompok ini adalah kelompok khusus. Yang memang untuk membuat gaduh setiap sebuah negara dengan membenturkan agama. Makanya di sini saya berpesan. Bagi saudara-saudara. Ya, yang dari Kristen pindah ke Islam. Ya sudah, belajar Islam secara mendalam. jalankan ajaran agama Islam. Tidak perlu lagi mencari kekurangan, kekurangan agama yang pernah ditinggalkannya. Seperti di Kristen. Demikian juga bagi yang pindah agama dari Muslim pindah ke Kristen. Ya setelah pindah ke Kristen, yang pelajarilah Alkitabnya Kristen. Dalami dan jalankan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan malah menyerang agama Islam. Makanya orang akhirnya bisa berpikiran aneh-aneh. Jangan-jangan kelompok ini memang sengaja dibentuk untuk membenturkan agama di Indonesia. Cobalah semua mendalami agamanya, mempelajari agamanya, menjalankan ajarannya agama-ajaran agamanya masing-masing setiap hari, maka kedamaian akan terwujud. Dia ya, tapi kembali lagi, manusia sampai hari kiamat akan ada, ada, ada, ada yang disebut penghasut penghina, pengadu domba itu sampai kiamat akan ada ya. jadi kepada Pak Pendeta Ibrahim ini saran saya ya coba katanya sudah mendalami agama apalagi sudah memahami Al-Quran memahami Injil seharusnya di situ bisa lebih bijak bukan malah mengajari orang untuk berbuat salah ya Inilah, ya saya tidak tahu dimana Pak Saibudin sekarang yang jelas masih dicari oleh aparat Polri Nah bagaimana menurut sahabatku, ayo kawan kita tetap menjaga kerukunan antar umat beragama di negeri ini Ya jangan dengarkan orang-orang yang mau mecah belah kesatuan kita dari kacamata agama Salam toleransi dan salam perubahan untuk perbaikan